It's Nia, welcome back to my channel Balik lagi nih di channel Eko Channel yang mempunyai segudang fakta dan informasi menarik yang ada di seluruh dunia guys Hari ini aku mau ngebahas sesuatu tentang alam nih guys penasaran? Tapi sebelumnya aku mau minta tolong sama kalian untuk tekan tombol subscribe yang ada di sini, Tombol merah yang ada di bawah ini ya Tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian yang paling pertama tahu video baru dari aku guys Sampai detik video Sampai detik berikutnya Sampai detik berikutnya jika kalian inilah ke dalam Mariana Trench, jadi nih, guys, kalian bakal palung mariana yang berbentuk bulan sabit dan terletak di Samudra Pasifik Barat berdekatan dengan negara Indonesia nih guys tekanan udara palung mariana seribu kali lebih besar dari tekanan atmosfer di permukaan laut guys temperaturnya palung mariana mencapai satu hingga 4 derajat Celsius. ini menunjukkan bahwa dekat dengan titik beku yang enggak bisa ditahan oleh tubuh manusia guys panjang dari Palu Mariana ini guys sekitar 2550 km dan uniknya lebarnya si palung Mariana ini hanya 69 km selain menjadi palung yang paling dalam di dunia Palung Mariana juga menjadi salah satu palung tertua di dunia guys dengan usia mencapai 180 juta tahun di guys. dasar palung Mariana terdapat lubang hidrotermal yang mengeluarkan zat asam dengan suhu mencapai 300 derajat celcius guys dengan banyaknya kontras nih mulai dari asam palung mariana beracun guys namun itulah yang membuat di dalam palung mariana tersebut menjadi beragam guys Di titik kedalam Palung Mariana yaitu Challenger ditemukan sebanyak 200 mikroorganisme, amfiboda dan krustasi. nama kedalaman Challenger sendiri guys di diambil dari nama dua kapal yaitu HMS Challenger dan HMS Challenger 2 kapal marina ditemukan pertama kali oleh HMS Challenger pada tahun 1875, sementara kedalaman Challenger sendiri ditemukan oleh HMS Challenger 2 pada tahun 1960, guys. Wow, ternyata itu ya guys yang buat binatang-binatang di dalam Mariana Trench ini bentuknya berbeda dari hewan-hewan biasa yang kita tamuin, Tuh kan guys? Karena di dalam tadi yang kita tahu ada panas asam gitu kan, ya. asam ada panas ada dingin jadi nggak buat struktur organisasi yang ada di dalam itu tuh nggak sama persis seperti di permukaan guys, seperti yang sering kita lihat gitu kan karena di atas permukaan itu semuanya normal aja nggak ada beracun gitu nah kalau di marina Trends ini di dalam itu udah mengalami yang namanya perubahan gitu sehingga yaitu tercemar gitu jadinya beracun gitu ya karena tadi karena asam karena dingin suhu panas juga ada di dalam situ kan